Jadi saya mau cerita di deh Jadi kalau di Takemon ini ya gunung-gunung gini -gunung pun ya bisa diolah Jadi ini petanan aja ya, untuk dibersihin mungkin bisa, nanti lagi tenang cabai dia Ini juga tempat wisata Memang uh, kulturnya gini Kalau nyari lahan perkebunan yang rata itu enggak ada Bukan enggak ada, cuman terbatas aja Mungkin dari seribu pers, Dari seratus persen gitu Cuman puluh persennya aja Lahannya yang bisa Yang rata Itu, Betul, rata, itu. itu rata Biasanya udah tanah rawa Dan digunakan Tersawahnya seperti Ini punilah kalau ya. kan jadi hasilnya itu nggak berat kali ngerjain kebunnya aja udah berat dalam perjalanan keponya udah berat jadi gimana mau dapatkan hasil maksimal kan bukan merusak alam tapi memanfaatkan yang ditanam juga bukan yang merusak yang mengakibatkan longsor gitu. nah, tanaman kopi kan secara untuk mengetikkan tanaman kopi yang bukit-bukit tinggi-tinggi terus longsor itu ada Juga, yaitu standar ekspor. Terus kerokok lagi <laughs> Oh ya. Di bawah sana nanti lagi ada situs Itu apa namanya ya Yang Udah kerangka manusia Prasejarah Tempatnya di sekitar sini loh. Okay, mungkin sampai sini aja intinya semua dan sediakan alam kita tinggal nikmati aja terus tetap bersyukur sama Tuhan yang maha esaya amin